Waspadai USD Yen akan bergerak bearish, jika bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 115.51, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115.68. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212